Mengapa aku tak berdaya? Waktu kau bisikan, jangan aku kau tinggalkan. Tak tahu di mana ada getar terasa, waktu kau katakan. Ku butuh dekat denganmu. Seperti biasa aku diam tak bicara, hanya mampu pandangi bibir tipismu yang menari. Seperti biasa aku tak sanggup.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 Aku cinta kau saat ini Entah esok hari Entah lusa nanti Entah Seperti biasa Aku diam tak